Jadi banget. Usindir oh, karena? apa eh, ya. makan juga. Sayang. bikin mang dia lebih nanti Memarain yang makan ini. Ya. Beli ikan kapan kah? Pagi tadi pagi. Dari pagi tuh? Ya eh. kapan? isinya banyak, banyak lagi terbaik kemarin saya pulang istirahat ke Bekasi lagi saya ke Bekasi utara tadi di mana Greenwood Golden Golden City saya lewat kalau lewat di apa Bekasi Semarang dekat nona dekat oh dekat tadi saya lewat sih pulangnya